Hai semuanya kembali lagi di channel aku Shafira Avenza dan hari ini hari kedua dan mana kalinya kreativitas yang kedua kalinya nah dan hari ini aku membuat sesuatu yang sangat-sangat spesial dan Kenapa spesial? Ya? Karena membuatnya kreativitas itu sangat simpel dan sederhana. Nah, mau tahu aku buat apa? Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian seperti biasa. Dan semoga ini sangat ber bermanfaat dan semoga ini sangat membantu. yuk let's go. Nah, jadi kalian mau tahu aku mau bikin apa? jadi hari ini aku mau bikin kreasi kreasi handlook jadi kreasi handlook itu aku mau membuat boneka yang lucu-lucu yang imut-imut sekali guys dan apa saja yang harus disiapkan ini dia yang pertama-tama harus yang disiapkan adalah haluk jadi haluk ini haluk yang uh, harus gak dipakai sama sekali guys dan juga kalau misalnya kalian punya handuknya jelek-jelek nggak mau dipakai sama sekali bisa juga doang buat bikin kreasi boneka yang lucu-lucu gitu loh guys nah setelah itu aku siapin spidol jadi buat kalian yang gak di, uh, yang enggak dipakai sama sekali handuk halung nah jadi bisa buat coret-coret pakai -coret spidol ini kalau buat kalian yang mau dipakai jadi enggak usah pakai spidol. dong Oke okay. terus kita lanjutkan aku siapin eh. siapin uh, talinya jadi terserah kalian yeah. mau warna apa aja uh, tali pita yang kayak buat hadiah itu loh bisa buat warna hijau bisa buat warna pink dan uh, pokoknya kesukaan warna kalian ah, ya setelah itu aku siapin gunting jadi guntingnya gua ini ini satu meter ya guys jadi aku nanti gunting seukuran e, boneka yang sudah dipikin terus lanjutkan aku siapin hiasan jadi nanti boneka itu nanti dikasih hiasan ini aku hiasan e, baju kayak baju ada peniti di belakang jadi kalau kalian punya hiasan-hiasan yang tidak dipakai sama sekali Boleh dong buat hiasan untuk kreasi boneka Dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian seperti biasa Semoga ini sangat membantu teman-teman dan semoga ini sangat bermanfaat Yuk, let's go! Dance Dance. Dance. Dance. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Uh -huh. Dance. Nah, gimana menurut kalian lucu kan hasil boneka kreat dari kreasi handuk. Jadi terbuat dari handuk. Nah, buat kalian yang suka video ini jangan lupa subscribe, like, and comment, share teman-teman kalian seperti biasa ya dan juga ini semoga sangat bermanfaat untuk kalangan pemuda maupun ini juga bisa membantu buat tugas-tugas prakarya dan sampai ketemu di video berikutnya bye bye